Halo teman-teman, kembali lagi di channel Olivia Asafa Official Hari ini saya akan memburu mainan lagi teman-teman Bantu saya ya teman-teman Semoga hari ini kita dapat banyak teman-teman Wih -teman. Apa ini teman-teman? Wih, ini mainan sudah serakan teman-teman. Lihat ya, teman-teman, cantik sekali mainan ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini sudah ada keranjang teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja kita simpan teman-teman. wih ini hamburger teman-teman mantap sekali mantap sekali makan apa makan apa makan apa sekarang mantap sekali teman-teman kita simpan teman-teman wih apa ini wih ini mainan kerang teman-teman sangat cantik teman bisa dibuka teman-teman. Wi, ini mainan make up make upan teman-teman. sangat cantik. wih warna pink teman-teman kita simpan lagi. Widi, Ini es krim teman-teman Warna ungu Rasa vanila teman-teman Mantap Kita simpan teman-teman Widih Ini ayam goreng teman-teman sangat besar bentuknya teman-teman Widih gemuk sekali sih ayam ini teman-teman kita simpan ini teman-teman sudah ada pisau teman-teman untuk kita memotong ayam teman-teman mantap sekali ada apa lagi ya? Wih! Ini buah strawberry teman-teman. Sangat mantap. Wih! simpan saja. Wih! Ini buah apel teman-teman. masih hijau teman-teman sepertinya belum masak teman-teman kita simpan dulu biar masak teman-teman lalu kita makan lihat teman-teman apa ini ya Wih ini untuk dokter-dokteran teman-teman ini untuk merek seorang sakit teman-teman sangat cantik mainannya teman-teman simpan saja Wih ini buah apa teman-teman aneh sekali bentuknya teman-teman jika teman-teman tahu tolong di komentar teman-teman cantik sekali warna teman-teman Wih ini buah apa teman-teman Mantap Lihat teman-teman Sangat aneh bentuknya teman-teman Buah apa ini ya Jika teman-teman tahu Tolong tulis di komentar ya teman-teman Wih -teman. Sudah ada piring ya teman-teman untuk kita makan teman-teman mantap ini buah pisang teman-teman mantap ini buah tomat teman-teman cantik sekali warna teman-teman besar sekali bentuknya mantap lihat teman ada pisau lagi sudah dua kita menyumpahkan pisau teman-teman kita bisa makan sama-sama nanti teman-teman mantap satu lagi teman-teman ini buah apa ya teman-teman sangat pedas nih teman-teman Widih -teman. besar sekali bentuknya teman-teman jadi besar sekali bentuknya teman-teman baik teman-teman sudah tidak muat lagi tong ajaib kita teman-teman saking banyak ya oke teman-teman Terima kasih sudah mengikuti video ini teman-teman sampai jumpa